kita dapatkan info ini dari L2W langsung nih, mengenai acara Fandom Leslar yang masuk tentunya menjadi bagian atau mewakili Indonesia dalam acara-acara yang sangat luar biasa, persahabat ya. Disimak, close vote juks, persahabat ya. Untuk voting L2W family sekarang tentunya on juks, penutupan voting, sampai jam 2359 malam ini tuh per ya ternyata hari ini adalah penutupan untuk voting di aplikasi jux persebat ya jangan sampai lupa dukungan kita tentunya diharapkan banget ya mudah-mudahan semakin kompak dan Solid mendukung yang terbaik nih buat idola kesayangan dan simak juga di Kalimat caption info yang dituliskan Penutupan voting ASEAN Battle Family on Jukes ID nanti malam jam 23:59. Jangan lupa untuk mampir Rooms Lesti ya sebentar lagi. Mimin mau up juga perolehan sementara Superstar Fans Peak di Jukes. Wow, masalah banget ya. Kita doakan nih mudah-mudahan tentunya selalu membanggakan ya untuk fan best yang sangat luar biasa ini. Dan kita lihat ada info perolehan voting sementara di hari ini, menurut Berolehan voting sampai hari ini Sudah masuk angka 20M Tetap semangat nih Kita selalu berusaha Tuh persahabat ya Masya Allah Yuk buktikan Mudah-mudahan fanbase Leslar ini Bisa mendapatkan predikat Juaranya persahabat ya Kita tentunya semakin bangga Dan semakin bahagia sekali Menjadi bagian dari Leslar Lovers Berikutnya persahabat Kita lihat juga Kita bahagia Tentunya kita dapatkan di hari ini Masya Allah lewat BBL Lagi bareng Kak Rifi Masya Allah banget ya Semakin bahagia nih vitamin Baru muncul lewat Si ganteng, si gemes Masya Allah kita selalu berdoa Mudah-mudahan BBL selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Postingan ini pun persahabat di repose kembali Oleh Akun family yang Leslor23 Banyak sekali tanggapan dan respon Yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari Akun Instagram Dia di Villa mengatakan di kolom komentar Perpaduan nih Satu merem satu buka Biar adil kayak pada mudanya <laughs> antara tidur dan melek nih persahabat ya masya allah banget si BBL selalu menggemaskan pokoknya kita bahagia sekali penyemangat kita semua semoga tetap kompak dan solid untuk Leslar Lovers selalu mensupport idola dan keluarga besarnya dan kita lihat juga persahabat kita juga melakukan vitamin bahagia berikutnya nih wah wow, BBL lagi digendong oleh Kariski Make Up Waduh, masya Allah banget ya, kariski makeup-nya lagi dibedain oleh UAB Beni pokoknya kita mendapatkan vitamin bahagia nih dari UAB BL dan uncle yang juga ada make makeup, ada A.A.Beni dan ada kearifin masya Allah. Mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari idola kesengan kita, harus ya. Dan momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Anuskor banyak juga di tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram Lumia.les80 mengatakan Abeni, Gusti, Gubrak, anak kita Woy lah katanya tuh aduh Masya Allah banget ya senang bahagianya melihat BBL Para warga Kodoha tentunya selalu bahagia dan gemes melihatnya Luar biasa